Woi pakai tas, oh kemana kau, Pak? Wui. saya bawa tas ini. Terus, waktunya dimana? <tuh> oh, <my> dimana <God. tuh> ya? Kayak mainin aja, Baris bang Satu, dua oke. Oke, oke. Oke, oke. Oh oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, ini dia. oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, kita. Apakah bisa kagak. Full Katanya sih Kita mau ke sekolah. ini? itu apa? indonesia out, ini mungkin dikiri. di Ya kalau aman Oke, semua nyaman. rumahkan dulu. Aman. Rumah kan lu aman. Woy, itu ada asap Eh, ada air. Uang air air, air tercemar ini. Mau uang, Kaget. Kaget-kaget Siapa kaget. kaget. <tuk> <tuk> <tuk> tuh duluan <bang>. tuh? Meninggal. Malang, sini sini dunia waket. kameranya ini membuat saya kaget-kaget. Jangan eh. Air uh, uh, dingin ke sekolah, ke sekolah. Mana ada benteng bentuk kayak gini nih? Ada pinggangnya, eh, oh, lo Mantap, <laughs> oh, <laughs> kunci, kunci. Yuk, uh, kita lanjut. Mantap, mantap. Yuk, kita lanjut. yuk oh Mantap, tuh kuncinya mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, Iya dong, Udah, aku masih SD, masih kecil. Ya. sd harus lulus berapa tahun itu. Dulu, oh ini, ini udah bisa ini Ada yang keliling-keliling, Eh, Eh, ambilnya gimana, bro? Udah kirim mobil Oh, udah. auto. Wah, pengen belain. Woi, Wee Bukan, tugas, semakin tugas. ke bawah, ke bawah! ke bawah gua bawah, kalah gini, gak kalah gini. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini ya, ya, ya, ini kalo yang bisa diambil ada ketipet ya, ya, ya, ya, ya, ya, UKS ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, di ada mobilnya? ikut ikut. Oke. Okay. Anyway, tuh? Ku... Nah. Ku... Nah. mana? Oh, ini ya kok. dia terbaik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 halo apa ini? ini ini ini ini ini dikejar Bukan aku, berani bukan aku. aku. <klik> bikian, bikian, bikian, bikian. Ia, iya iya. <cuk dan> iya <hinab hati> <tif> oh, oh, nah, baik ya lagi. lagi. Takutnya. Mati siapa itu yang mati? Oh kita kita beri, kembali kembali ke atas ke atas ke atas oh, siapa tuh -tepuk. Nge -tepuk. Nge -tepuk, nge -tepuk. Hello, ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ayo ayo atas Ikan mana yang ini siapa? <Sosie> <tuk> ah, ah, Ngapain coba dibawa? Ceritanya tuh kalau dia ngejar gitu lah. Iya. Hati-hati, coba berhati-hati. Ini kemana lagi nih? Ada apa mana, mana? <Gusul> Ayah, ya, yang mati, Sampai mati. mati. Oh, iya. ayo ayo ayo ayo eh, hmm. oh, ya. ayo okay, kan? aplikasi guru uh. kali ya oke kunci aku dapat kunci matikan Kecil nih, kacanya nah. ada laptop. Oh, bingung, ini tanya. laptop mending ikutin ya, kayaknya nih. Iya, sini sudah. Nah, udah kebuka, udah kebuka. Salah, salah satu pancing salah satu penting Ada palu, ada palu. Nah, sini sini kok, pokoknya palu. Wah, holy shit hmm. nah, ini nih, ini ini gak jadi gak jadi, <laughs> <laughs> gak jadi. bisa digunain gak jadi aja. Buka aja. Buka aja. Aduh, ah, kucek, kucek, kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo, nah, halo,